Halo everyone, saya di Dita Anggri ini. Saya mau ikutan Overcome Together Challenge Nah, tadi saya baru bangun tidur Dan sekarang sudah jam 10.29 Di Indonesia saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Jadi, hari ini tidak bisa minum air putih di pagi hari Nah, hari ini kita akan berjemur Karena sekarang jam 10 pagi Maka kita akan berjemur sepuluh hingga 15 menit aja yuk jemur mataharinya ada di sana tapi kita tidak boleh menghadap matahari apalagi terkena mata tidak boleh jadi kita sepeda di sana mataharinya di sana kita sebelah sepuluh hingga меня Saya telah selesai, mission complete. Saya telah menyelesaikan misi dari koya.net untuk ikutan Overcome Together Challenge. Lalu kamu ikutan belum? Ayah ikutan apa yang bisa kamu lakukan di rumah selama COVID-19 ini. Overcome Together, kamu gebuk-gebuk together.